Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kembali persahabat ya, kita nggak bisa move on banget dengan momen semalam saat melihat kekiutan Lesti dan Rizky Bilar sampai emak-emak pun persahabat ya, ikut baper melihat kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat persahabat ya, kalimat yang diposting di postingan ini. Salfok nonton konser Rosa, jadi lihat kemesraan Rizky Billar, Lesti Kejora emang so sweet, jadi ingat suami di rumah nggak diajak nonton katanya tuh, wow, yang jomlo dilarang lihat tuh persahabat ya, masya Allah, emang luar biasa pasangan idola kesayangan kita ini yang selalu bikin baper para jomlo, masya Allah, Mama aja baper banget dia, ya. Sayang nggak tentunya diajak suaminya tuh saat melihat postingan. Lesti Rizki Bilar ini Masya Allah bangga dan bahagia sekali Alhamdulillah Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga bersahabat ya tanggapan dari Arna di situ mengatakan Tuh kan bener jadi salvak ibu-ibunya katanya luar biasa banget nih Lesti dan Bilar Kemudian juga persahabat ya, info mengenai voting di aplikasi Jux tadi pagi persahabat ya, ternyata Lesti kesalip lagi nih. Lesti kejora dengan lagu Lentera, ini berada di posisi ketiga. Semalam sempat di posisi pertama persahabat ya, dengan perolehan voting untuk hari ini 16,5 juta voting persahabat ya. Di nomor 2 kita lihat ada Betran Peto dan Anet, perolehan votingnya 17 juta votes, yuk sama-sama terus semangat ya, jangan kendor semangat kita, yuk tikung lagi, mudah-mudahan Lesti kembali di posisi pertama, amin info ini kita dapatkan langsung dari Star Voting Team persahabat, ya banyak tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini kita lihat dari akun Leslar Al-Fatih, FC mengatakan tikungan tajam, besti katanya tuh, tajam banget ya tikungannya ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Naila Anaskor Anastasia Bener-bener ya, nggak boleh meleng dikit tuh Betul banget ya, nggak boleh meleng dikit Karena meleng sedikit bisa kesalib, bersahabat ya Yuk terus kompak, terus solid Mendukung yang terbaik buat Lesti dan pilar Selanjutnya disimak juga, bersahabat ya Kita lihat ini momen spesial yang sangat membahagiakan juga Ternyata persahabatnya Lesti Kejora ini banyak sekali yang sayang Tak kenal usia dari anak kecil sampai tentunya orang dewasa pun Itu menyayangi Bunda Lesti Perhatikan deh untuk video yang di sebelah kanan persahabatnya Itu ada anak kecil yang tiba-tiba memeluk Bunda Lesti Kejora ini ada di vlognya yang entertainment saat Bunda Lesti Papa Bilar belusukan ke pasar. Persahabat ya, masya Allah, anak kecil bisa sesayang itu sama Lesti. Tuh, yang lihat ini aja, persahabat ya, terharu, bahagia banget karena banyak sekali yang sayang kepada Bunda Lesti. Dan kita lihat juga di sebelah kiri momen semalam, video call bareng dengan eyangnya Kak. Tasha Kamila, persahabat ya, sampai video call tuh, Masya Allah, pecinta Les Kejora inilah yang membuat kita bangga mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang, amin. Dan kita lihat juga persahabat ya, di pusingan ini ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun sahabat.ing underscore leslar, Masya Allah, si anak baik yang dicintai oleh orang-orang yang berhati baik juga. Inilah kebanggaan untuk warga Konoha Lesti dan Rizky Vilar Orang yang selalu humble Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Ini patut diajungi jempol banget ya Sosok inspirasi untuk kita semuanya Kemudian tersabar disimak juga Ini ada Mama special saat setelah nonton acara konser Teh Oca Langsung persahabat ya Lesti Bilar dengan pasangan Ali Syakib dan Marcin Ini makan bareng Wow Saat melihat pasangan ini persahabat ya Kita bangga juga Karena keakraban antara keduanya Masya Allah terlihat Sangat membahagiakan sekali Sepertinya sih ini membahas soal Masa depan anak ya Ngobrol sama calon besan tuh, Papa Bilar. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka. Mudah-mudahan, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Kita lihat juga persahabatan ya, Salvo dengan kalimat komentar yang diberikan dari akun Fuji Dira, mengatakan: "Besar lagi pada ngobrolin masa depan anak-anaknya. Wow, luar biasa banget ya!" Kita lihat juga mampir ke unggahan TikToknya Papa Bilar, ya. Papa Bilar sebelumnya mengunggah sebuah postingan video tiktok yang joget di atas galon. Ini adalah salah satu bakat terpendamnya Papa Bilar juga ya bisa joget di atas galon luar biasa dan untuk viewersnya sudah mencapai 8,3 juta kali ditonton. Wow luar biasa video. Bapak Bilar joget di atas galon sudah tembus di angka 8 jutaan untuk bersahabat ya untuk viewersnya Ini membuktikan juga bahwa dukungan memang luar biasa banyak banget Dari orang-orang yang baik Yang selalu tulus dan selalu mencintai keluarga, idola, kesayangan kita Dan komentar-komentarnya pun positif-positif semuanya Masya Allah Dan kita lihat juga bersahabat ya ke kabar selanjutnya ini ada momen spesial juga semalam... Bunda Lesti bertemu dengan Kak Andir Yanto. Wah senang banget ya bertemu dengan Kak Andir Yanto. Masya Allah sehat selalu ya untuk mereka... Mudah-mudahan ya kita mendapatkan kejutan... Dan kabar gembira dari Lesti dan Bilar... Dan selanjutnya juga para sahabat ya... Kita melihat live Instagram ini dari Kak Rangga Syahid... Sedang berada di perjalanan... Seperti mau otw lagi mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel di TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.